Selamat datang di Ceritanya Developer, Podcast yang menampilkan programmer, developer, atau engineer Indonesia yang berada di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya saat berkarir, dan juga kesalahan konyol saat ngoding. Dan kali ini cukup spesial karena tidak ada narasumber. Di sini saya sendiri mau memberikan update tentang podcast kesayangan kita ini. Sebagai informasi, podcast ini dimulai pertama kali di-upload itu, episode pertama itu di tahun 2018, bulan Maret. Dan e, tujuan utamanya pada saat itu adalah untuk menggali inspirasi dan aspirasi. Kemudian tujuan kedua adalah memberikan pilihan alternatif buat teman-teman untuk mencari suri tauladan sosok suri tauladan yang terjangkau dalam artian kalau kita mengidolakan developer sosok developer luar negeri kan agak jauh ya kesempatan atau kemungkinan ketemunya agak susah sulit gitu ya jadi saya ingin menampilkan narasumber-narasumber ya, yang bisa dijadikan suri tauladan dan juga yang ada di sekitar kita bisa ketemu mungkin saat meet up, saat acara-acara komunitas gitu Bisa ketemu mereka, bisa ngobrol langsung Dan bisa juga uh, mentoring juga di sana Dari 2018 sampai sekarang 2022 Berarti sudah hampir uh, 4 tahun lebih ya Hampir 5 tahun ya Kalau uh, 2023 bulan Maret berarti sudah 3 tahun uh, Sudah kurang lebih total ada 99 episode Berarti sama episode ini Artinya sudah genap 100 episode ada sekitar 80 episode yang episode reguler, yang apa interview uh, dengan narasumber-narasumber, ada beberapa narasumber juga yang diinterview beberapa kali, dan ada juga episode yang sudah direkam tapi gagal tayang karena satu dana yang hal. Kemudian ada kurang lebih 16 uh, episode spesial, jadi ada uh, beberapa episode yang agak berbeda uh, formatnya gitu ya. Ada ngobrol-ngobrol uh, kandid, -ngobrol Ada juga pertanyaan-pertanyaan random pada saat uh, ketemu mereka langsung Ketemu teman-teman di komunitas Ada juga yang uh, episode jalan-jalan keliling Silicon Valley Ini teman-teman bisa lihat di Youtube uh, Di sana uh, ada apa? keliling uh, Silicon Valley Ada interview juga, sempat interview juga Mas uh, Bram ya Yang adalah uh, developer uh, Indonesia yang bekerja di Google uh, Mountain View, Silicon Valley, uh, California. Kemudian merasakan juga naik Tesla uh, bareng Mas Arya Hidayat, yang adalah narasumber paling sering muncul. Uh, terus juga ada rekamannya, ada, ada, apa, ada episode khususnya, tapi di YouTube karena butuh visual. Jadi di audio podcast, nggak ya, ada. gitu. Ada juga... Saya sempat interview dengan William dari program Bangkit ini juga menarik uh, karena uh, apa impact yang dihasilkan oleh program Bangkit cukup uh, sangat lumayan uh, berasa gitu ya terutama buat teman-teman uh, yang sedang kuliah dan ikutan program Bangkit dan saya ingin mengabarkan karena satu dan lain hal uh, podcast ceritanya developer mau undur diri dulu uh, mau rehat aja karena Uh, sudah mulai kehabisan bandwidth dan mulai kehabisan bahan bakar uh, Terima kasih buat semua narasumber Yang saya tidak bisa kasih apa-apa uh, uh, Mungkin kita sebutin aja satu, satu persatu ya dari episode pertama ya Ada Mas Diki yang saya uh, todong untuk uh, episode pertama Kemudian ada Rian Akbar juga ditodong pada satu one on one Setelah one on one Kemudian ada uh, Mas Mika, Trimika Valentius. Ada Sabrina, ada Sony Lazuardi, ada Adinda Praditya. Lalu ada Sofyan, Hadi Wijaya. Berikutnya ada siapa lagi nih? Ada Rizky Aristiansyah, ada Imbre, Imbre Nagi. Ada Ainoroni, ada Bagus Hari dan Adit. Kemudian ada Hefiska, ada Gio Sakti, ada Johan Toting, ada Irfan Maulana. Kemudian ada Bramandi Armandana, lalu ada Mas Andi Nugroho dan Mas Arya Hidayat, ada Giri Kuncoro, ada Gian Giovanni, kemudian ada Sidik Permana, Adito Pratomo, ada Zain Fatoni, ada Teresa Tanzil, Ahmad Ansori Muslim, Ferdinand Neman, Syafri Bahar, Siapa lagi? Kemudian ada Petra, Petra Barus, Asep Bagja, Mikaela Natania, ada Pak Sandika Galih. Berikutnya, ada Alamanda santika yang sempat mampir juga. Ada Mas Aradino Rizal, ada ainun Najib, ada Ibrahim Arif atau Mas Ibam, ada Didit Nur. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Pradita Utama, Adi Gunakoncoro, ada Hilman Ramadan. Kemudian ada Feni Johana. Berikutnya ada Ibnu Sinawardi, lalu ada go Gofrendi. Juga ada Mustadi atau Mas Droid. Kemudian ada Ivan Kristianto Ada Pak Eko Dan ada Norman Sasono Ada Cici Utami Terus ada Mas Didik Wijaksono Ada Palevi Ada Pak Budi Pak Setia Budi Iqbal Farabi Kemudian ada Pandu Putra Ada Om Peter Jack Kambay Kemudian ada William Florence yang tadi saya sebutkan juga ada Rendra Mas Rendra Toro, ada pria purnama, ada Fauzan Emerling, kalau ada Evan purnama, Hankis Yehombing, Firdaus Doni Prakoso, Mas Doni dari EWS Selanjutnya ada Deta Arsyad yang cukup jauh dari Jerman, ada Sirius Kevin. Anak ajaib. <laughs> ada Fauzan Faturrahman, ada Faturza Buhari, Vicky Witransyah, Johannes Glenn, ada Indra Hartawan, kemudian ada Rama Rahmanda, Franz Allen, kemudian ada Zuis anaknya Mas Ainun ya. Kemudian ada Rong Liu dari uh, Showcase, lalu ada Doni Rubia Gatra ada Divafatan Margono, dan terakhir ada Arya Rajasa dari Karya Karsa. Terima kasih banyak buat uh, cerita dan uh, waktunya. Mudah-mudahan menginspirasi juga teman-teman yang lain. Kemudian saya juga ingin berterima kasih uh, kepada sponsor dan juga donatur, kepada Diptek yang sudah membantu banyak untuk uh, berjalannya Podcast ini beberapa tahun kemudian dilanjutkan dengan showcase. Terima kasih banyak juga. Lalu ada donator-donator dari Karya Karsa, dari uh, PayPal, dari Saweria, dan donator-donator yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Dan yang tak lupa, terima kasih yang tak terhingga buat uh, para pendengar setia. Kedepannya, jujur saya belum tahu. Uh, Nggak mau janji apa-apa ke depannya, mungkin uh, rehatnya uh, sampai tahun 2022, mungkin tahun 2023 bisa mulai lagi, atau enggak, saya nggak bisa janjikan. Uh, bisa aja dilanjut atau bisa berhenti, yang jelas, kalaupun dilanjut, saya butuh banyak sekali bantuan. Uh, kalau ada teman-teman yang ingin bantu, uh, boleh kontak saya via email, rizafahmi.gmail.com, atau di sosial media, di Twitter, rizafahmi 22 atau di Instagram, Rizah Wahmi. Bantuannya dalam bentuk apa? Apa saja. Kalau teman-teman punya waktu untuk misalkan editing audio, mau belajar uh, cara managing atau mengelola atau memproduksi podcast, juga boleh. Kalau ada yang mau lanjutin juga boleh. Gantiin saya sebagai host gitu ya. Lanjutin ceritanya developer dengan senang hati akan saya uh, bantu. Atau bisa juga Berubah formatnya dalam bentuk ngobrol santai di YouTube mungkin, atau uh, edisi Ngoding Bareng di sesi live streaming. Dan uh, saya juga sedang ini ya, sedang uh, menjalankan program baru yang namanya ngobrolin web setiap Selasa jam 8 uh, malam waktu Indonesia Barat. Bersama salah satu narasumber juga Christi uh, Ivan Christianto. Jadi teman-teman bisa cek uh, di... Uh, channel web developer Indonesia itu bentuknya juga ngobrol-ngobrol tapi uh, mengenai seputar web ya jadi jangan lupa follow aja youtube.com/rizza Fahmi atau sosial media seperti Twitter Riza 22 atau Instagram Riza Fahmi untuk update selanjutnya sampai jumpa di media yang berbeda bye